Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ekoriansa Putra ya. Dan di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 4X ya. Dalam posisi terkunci FRP. Dan di sini saya ingin melakukan bypass FRP menggunakan MRT dongle ya. Namun untuk langkah awal kita harus uh, membuka koper belakang pada Xiaomi Redmi 4X. Ya. Karena kita akan menggunakan uh, EDL ya, yaitu Qualcomm 9008. Ya. Dan untuk eh, titik test point berada di samping kamera belakang ya Hubungkan titik test point, dua titik test point Lalu kalian sambungkan dengan kabel USB ya Yang sudah tersambung pada komputer ya Silahkan sambungkan seperti ini, dua titik test point Lalu setelah itu kalian sambungkan eh, kabel data ya atau kabel USB yang sudah tersambung pada komputer. Lalu perhatikan pada device manager ya. Jika tersambung, dia akan terbaca Qualcomm 9008. kita pergi ke MRT klik pada Xiaomi ya lalu di sini kita pilih tipe pada handphone kita yaitu Redmi 4x ya cari tipe Redmi 4x lalu pilih Erase di sini Erase FRP lalu setelah itu kalian klik start ya tunggu beberapa saat proses bypass sedang berjalan ya biasanya ini tidak cukup lama ya dan ini sudah down kita tinggal uh, cek pada handphone kita ya